Bye. <laughs>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 baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita ke kabar dan keunggah pertama persahabat ya ini ada spesial banget semalam ada unggahan dari IGS nya Chris Sebastian persahabat ya di posting malam tentunya jam 21:51 semalam hari Minggu tentunya di sini Chris Bastian baru berangkat jalan persahabat ya untuk meeting katanya ya ternyata kita lihat ke selanjutnya, bersahabat ya di guest pribadinya. Chris Bastian di sini, kita lihat bahwa lagi meeting di rumah Rizky Mila. Wow, bersahabat ya. Terlihat nih ada unggahan juga dari Moreno pertama, bersahabat ya. Terlihat banget. Chris Bastian semalam ada di rumah Rizky Bilar wow, Mudah-mudahan saja. Kita mendapatkan kabar, bahagia, dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Untuk ke kabar selanjutnya, bersahabat kita lihat aja juga sebuah unggahan ya. Di sini kita lihat nih, ada sebuah postingan bahwa Rizky Billar lagi photoshoot shoot, bersahabat ya. Wow, ini banyak yang mengira bahwa kayaknya photoshoot buat pernikahan. Soalnya di sini kita lihat stylist dari Abang Rizky Billar mirip banget dengan stylist pernikahan dari Aravi ya. Tapi ini tentunya hanya foto untuk iklan, sahabat ya kita lihat di fokus ya yang tanda panah ini kita lihat nih. ini adalah iklan walaupun tentunya hampir mirip, pas sahabat ya kita lihat aja nih hampir mirip dengan kostum yang dipakai Raffi Ahmad ketika hari pernikahannya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan bahagia nih. Tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan rezeki mala selalu diberikan kebahagiaan kelancaran tentunya sampai menuju halal bersama Leslie Kejora Selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial ya kita lihat nih, wow, Bang Derry tentunya sudah ada di acara Facebooker bersama Rizky Bilar para sahabat ya. Terlihat tuh Rizky plus dan di belakang Bang Derry nih, Wah, wow, yang sangat kian banget ya hari ini selalu diberikan kelancaran kesehatan buat idola kita postingan tersebut lagi dipost oleh akun Instagram Happy Kota Sultan Disini mereka sebuah kalimat kiasan yang bersabar dikatakan sahur ditemani yang bening bening katanya ini banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun Instagram Rahmawati Hai, Om yang berkomentar semangat, bang semangat. Katanya, "Wow, tentunya kita selalu memberikan semangat nih, support dan dukungan buat idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan." Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga nih, ada sebuah unggahan spesial juga. Kita lihat ya, wow, tentunya ini momen spesial di acara Facebook. Kerta, para sahabat ya di sini kita lihat nih kelakuan dari rizky bilar memang sungguh luar biasa banget membuat kita bahagia ya di sini bang bilas dan mereka adegan membonceng pocong nih pasabat ya aduh ada-ada aja nih kelakuan dari osas yang semakin hari tentunya semakin banyak progres pasabat ya kita semakin bangga mudah-mudahan saja untuk rizky bilas selalu diberikan kesehatan pasabat ya di sini banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans juga, yakni dari akun Instagram. Khairul Nurmas yang berkomentar dikatakan di itu semangat bekerja, bilar semoga semua lancar. Amin. Selanjutnya, ada komentar dari akun Instagram: "Putra Istan yang berkomentar mengek setelah seharian ada dapur vitamin." Katanya, "Wow, alhamdulillah bersahabat." Pagi ini kita mendapatkan vitamin Rizky Bilar ada di acara Facebook Sahur persahabat ya Tentunya kita doakan saja Mudah-mudahan hubungan bersama Lesti Kejiora Selalu diberikan Kelancang kebahagiaan sampai Menuju halal Untuk selanjutnya, persahabat, kita lihat juga nih, Di momen Facebook Sahur ya Wah, ini ada momen spesial juga nih, persahabat Rizky Bilar tiba-tiba didatangi oleh Lesti KW2 Wow, persahabatnya Rizky Bill dengan penampilan cembong nih ya Aduh walaupun penampilan begini Rizky Bill memang tetap ganteng aja terlihat persahabat yang membuat mama leslah tentunya meleleh bahagia melihat kegantungan dari idola kesayangan kita Postingan ini telah direpost oleh akun Instagram leslar update yang malas ini tentunya menurutkan sebuah kalimat caption dikatakan itu kumis overload ya Pak sampai pindah ke samping katanya ya banyak sekali komentar juga nih dari postingan tersebut yakni dari akun Instagram Nabila underscore Putri disini mengatakan jatuh lagi si Osas katanya ya ada juga komentar lain dari Endo89 disini mengatakan kasihan banget katanya maka ternyata Rizky Pilar sini kita lihat pasapati ya, ada momen terjatuh kembali ya wow ini luar biasa banget dari idola kita kita dapat hasilnya mudah-mudahan risiko selalu diberikan kesehatan dan memberikan selalu vitamin-vitamin bahagia buat kita semua Farah fans Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan jidupan vitamin bahagia bersama Lesti persahabatnya Tunggu saja info dan kabar terbarunya Ini informasi di pagi hari ini persahabat bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh